Alun-alun besar di puncak gunung yang menjulang di tengah Dao Sekte memiliki banyak murid Dao Sekte diam-diam berdiri di atasnya. Mata mereka mengandung jejak rasa hormat dan iri hati ketika mereka melihat pusat alun-alun. Beberapa ratus murid berdiri dengan tertib di tempat itu. Gelombang demi gelombang fluktuasi kekuatan Yuan yang kuat menyebar dari tubuh mereka seperti air banjir sebelum menelan seluruh alun-alun. Masing-masing dari mereka setidaknya mencapai 6 yuan nirvana stage dan mereka adalah murid yang paling menonjol dari empat aula. Pada saat yang sama, mereka juga akan mewakili Dao Sekte dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Kualifikasi ini membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara para murid saat ini di Dao Sek. Beberapa sosok berdiri lurus di depan para murid ini. Lin Dong juga salah satu dari mereka. Di belakangnya adalah Jiang Hao. Pangtong dan murid langsung senior lainnya dari Desolate Hall. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat sosok kurus di depan mereka. Setelah pertarungan selama aula kompetisi, reputasi Lindong dalam Daosek tidak diragukan mencapai puncaknya. Tidak hanya para murid dari Desolate Hall mematuhi setiap perintahnya. Tetapi bahkan beberapa murid langsung senior dari tiga aula lainnya juga merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Secara alami, Dao Sekte juga mulai mengkonsolidasikan anggota mereka saat mereka bersiap untuk pergi ke daerah iblis unik dalam kelompok besar. Lindong berdiri di tempat pemimpin di antara kelompok itu. Matanya mengamati sekelilingnya dengan bosan. Setelah itu, dia melihat Ying Huan-Huan yang berada di depan kelompok Sky Hall tidak jauh dari sana. Wanita muda itu jelas juga memperhatikan mata yang berkeliaran di Lindong. Segera, senyum menawan yang jelas dan cerah muncul di wajahnya yang cantik. Sikapnya yang mempesona menyebabkan sejumlah murid di sekitar untuk melemparkan tatapan iri ke arah Lindong. Meskipun mudah bagi Ying Huan-Huan untuk menjadi dekat dengan murid-murid lain, Siapapun dengan mata yang tajam bisa mengatakan sikap yang sedikit berbeda dari wanita muda itu ketika berhadapan dengan Lindong. Lindong juga tersenyum pada Ying Huan Huan. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin deras muncul di panggung tinggi di depan mereka. Setelah itu, beberapa tokoh mendarat di atasnya. Yang di depan adalah penguasa Dao Ying Xuan Zi. Di belakangnya, ada kepala aula dan wakil kepala aula dari empat aula. Percakapan pribadi di Alun-Alun segera terhenti ketika Ying Xuanzi muncul. Mata semua orang sangat dihormati ketika mereka berhenti di Ying Xuanzi yang berpakaian putih dan elegan. Ying Xuanzi berdiri di panggung tinggi, matanya memandangi para murid muda dengan mata panas berapi-api di bawah. Segera, angin sepoi-sepoi hangatnya seperti suara bergema di samping telinga semua orang di Alun-Alun. Sebagai murid Dao Sekte. Kemungkinan semua orang harus akrab dengan bahaya dan kekejaman dari persaingan sekte besar. Kali ini, itu bukan perdebatan ramah. Satu-satunya yang bisa kamu dorong adalah sesama saudara bela diri. Petik 2. Tidak banyak yang ingin aku katakan. Yang aku harap adalah bahwa jumlah orang yang pergi akan sama dengan jumlah murid yang kembali. Itu yang terbaik yang aku harapkan. Petik 2. Suara Ying Xuanzi memiliki kehidmatan tambahan. Ekspresinya rumit ketika dia menyaksikan murid-murid muda yang bersemangat itu. Dia sadar bahwa wajah para murid ini pasti akan mendapatkan perasaan tidak berperasaan tambahan setelah mereka kembali. Namun, sahabat di samping mereka mungkin menjadi harga bagi mereka untuk mengetahui bahwa sikap dingin. Seseorang akhirnya harus membayar harga untuk tumbuh dewasa. Selama kompetisi sekte besar ini, Xiao Xiao akan menjadi komandan. Lindong dan Wang Yan akan membantunya. Aku harap kalian bertiga akan dapat membawa mereka semua kembali. Ying Xuanzi meraung, matanya tajam ketika dia menatap tiga orang di depan kelompok. dimengerti Wajah cantik Ying Xiao Xiao berubah serius saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya, Lindong dan Wang Yan saling memandang sebelum mereka mengangguk dengan lembut. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Kali ini. Para kepala aula dari empat aula akan menemani kalian semua ke daerah iblis unik. Namun, saat memasuki daerah iblis unik, kamu akan sendirian. Apakah kalian semua siap? Petik dua mata para murid di lapangan itu ditentukan dan sangat panas. Tidak ada dari mereka yang memiliki niat untuk menarik diri. Senyum muncul di wajah Ying Xuanzi ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut dan lambat. Jika semua orang siap, kalian semua harus pergi. Seluruh Dao Sekte akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan kemenangan. Semua orang di alun-alun memiliki ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di wajah muda mereka begitu kata-kata Ying Xuanzi Zi terdengar. Kepala Aula Sky Hall, Kilei juga melangkah maju pada saat ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar. Tiga kepala Aula lainnya juga bergegas ke udara. Swosh swosh swosh. Murid-murid Dao Sekte di alun-alun juga bergegas bergegas ke udara setelah melihat ini. Formasi mereka cukup teratur. Setelah itu, mereka semua menundukkan kepala dan menangkupkan tangan mereka sementara mereka melihat orang-orang berserakan di atas pegunungan. Mengaung, murid-murid Dao yang padat di gunung-gunung di sekitarnya juga menangkupkan tangan mereka ke arah langit. Segera setelah itu, Gelombang seperti raungan rendah bergema di tempat itu. Senior, membawa kemuliaan bagi sekte Dao kami. Raungan rendah bergemuruh dan menyebar. Menyebabkan langit bergetar sedikit. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan darah segar di dalam tubuh seseorang mendidih dengan tiba-tiba. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Adegan di depannya ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasa impulsif seolah-olah darah panas telah mengalir ke kepalanya. Pergi. Lei melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suara rendah dan dalam muncul. Setelah suaranya terdengar, dia langsung melintas dan bergegas keluar. Swoosh. Ketika tubuhnya bergerak, ratusan sosok di belakangnya juga bergegas keluar hampir seketika. Dalam sekejap, suara membelah angin yang terburu-buru bergema dengan cara yang menusuk telinga. Akhirnya, Sekelompok besar orang seperti sekelompok awan badai ketika mereka dengan cepat meninggalkan Dao Sekte seperti angin menyapu awan. Berdiri di panggung yang tinggi. Ketika Ying Xuanzi melihat sekelompok besar sosok dengan cepat pergi. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang perlahan. Sekte Dao mereka telah menderita kerugian besar selama kompetisi Sekte besar sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa hasilnya kali ini. Kali ini. Total 300 orang dari sekte Dao kami berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Mereka dapat dianggap sebagai murid yang paling menonjol yang dipilih dari empat aula. Linep ini cukup signifikan. Di udara, Lindong terbang di depan para murid dari Desolate Hall. Saat ini, Pang Tong ada di sampingnya dan dia dengan lembut memberitahunya tentang jumlah murid Dao sekte yang berpartisipasi kali ini. Apakah kamu tahu kira-kira berapa banyak murid yang akan dikirim oleh Yuan Get? Lin Dong bertanya dengan lembut, seharusnya sekitar 500 atau lebih. Pang Tong berpikir sejenak dan berkata, Lin Dong sedikit mengangguk, lineup mereka cukup signifikan. Selain itu, para peserta dianggap sebagai elit di antara murid-murid mereka. Dari titik ini, orang bisa mengatakan bahwa kekuatan gerbang Yuan memang sedikit lebih kuat dari Daosek. Kita akan bergegas ke kota Iblis Unik sekarang. Itu adalah tempat di mana semua berbagai sekte super akan berkumpul. Sangat mungkin bahwa kelompok-kelompok dari sekte super lainnya sudah memulai perjalanan mereka. Segera, kita akan dapat bertemu dengan mereka di Unik Devil City. Petik 2. Tentu saja. 8 sekte super besar bukan satu-satunya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Beberapa faksi kuat lainnya di wilayah Suan Timur juga akan mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi. Hehe, ini bisa dianggap sebagai pertukaran teratas di antara anggota generasi muda. Hanya para ahli muda terkemuka di wilayah Suan Timur yang akan berpartisipasi. Situasi itu hanya dapat digambarkan sebagai kacau. Petik 2, sedikit mengangguk setelah dia mendengar kata-kata Pang Tong. Daerah iblis unik itu sudah merupakan tempat yang berbahaya. Selain itu, saat ini ada begitu banyak orang dengan niat yang tidak diketahui berpartisipasi di dalamnya. Orang tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan semrawut seandainya situasinya lepas kendali. Karena sekte lain bergegas. Kemungkinan sembilan surga agung kemurnian istana juga akan muncul. Mata lindung memandang ke kejauhan Sosok yang bangga muncul sekali lagi dalam benaknya. Ketika dia bertemu dengannya di Hundred Empire Mountain dan menyadari kesenjangan besar di antara mereka, Lindung memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pernah berkata bahwa dia akan memiliki kualifikasi baginya untuk menganggapnya serius saat berikutnya dia muncul di depannya. Sekarang, dia sudah memiliki kualifikasi. Dia bisa dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda elit di wilayah Suan Timur dan dia tidak takut menghadapi salah satu dari mereka. Bahkan dalam pertempuran hidup dan mati ini, secara alami termasuk apa yang disebut tiga raja kecil di gerbang Yuan. Ling Kingsu sudah lima tahun. Mari kita bertemu langsung kali ini. tinju di bawah lengan lindung perlahan menegang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Lengkungan di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Kali ini, itu akan menjadi pertemuan para elit bersambung.